Uh, para ulama yang Menafsirkan ayat-ayat yang berbentuk Atau berunsur sifat-sifat Allah Dia terbagi pada dua camp Dia terpecah pada dua school of thoughts Yang pertama adalah mereka yang ta'wilkan sifat Allah Yang kedua adalah mereka yang tak ta'wilkan sifat Allah ha, Jadi satu grup, saya cuma nak fahamkan je Satu grup yang mentakwilkan menta'wilkan Tangan Allah di atas tangan mereka Okey, itu tangan tu maksudnya kuasa Bukan tangan uh, physical. Tangan maknanya power Not hand, macam gitu kan Okey, itu satu Mereka nak sucikan Tuhan Which is, okey, betul lah satu hmm. lagi kumpulan yang tak ta'wilkan Sama juga hmm. dia kata sebab Ayat ini Allah yang sampaikan begini Kalau Allah mahukan hmm. maksud lain, Allah terus gunakan maksud itu Allah sebutkan, ok, power of Allah, Allah tak sebut tangan Allah Jadi kita tak boleh tukar-tukar benda tu Tapi kita juga tak boleh elaborate the meaning of hand ha, Maksudnya Allah punya tangan ni hmm. macam mana? Oh dia macam gini, ada lima jari dia gunakan untuk Sebab nanti akan jadi dia guna untuk apa? Oh makan, dia guna untuk begini, dah jadi lain ha, Tapi dua-dua school of thoughts ni kalau kita lihat betul-betul, mereka sebenarnya tujuan sama tujuan dia adalah untuk tanzihullah, tujuan untuk sucikan Tuhan